Ini kalau terang nonggi Ini pun surat nombor Arum Terus kalau terang akan masalah Lisandul Aropi Lisanul Aropi Terus nomor kali kalau terang nombor menyangkut Tahmidul Afdi Nenggonye lafat-lafat Maknawi Ya terus Ketika para ulama tafsir Oke ketika para ulama tafsir nih aruan pertama lafad tigo hakikat hakikat tigo yo hakikat misalnya ureb tigo yo ambekan ureb ini yo ambekan mati tigo memandangkan pekannya kita tak koi misalnya tarif mati tigo orang ureb apa orang pekan bukan jawab pelu orang pesan pertama tak latih ilmu mantek sing terani mati ini bu ilmu mantek gue buat judul hayat agar gak ureb yo mati terus salah mati mati tigo nah cara medis ini misalnya jantungnya berhenti tapi detak jantung tapi nopo itu berhenti kemudian agama ini tenang, agama itu menyisakan satu fakta yang enggak terbantahkan oleh siapapun begini misalnya begini sampai saya tanya orang itu kalau mati itu karena apa rohnya dijabut kan? rohnya dijabut dicabut terus disebut mati lalu yang mati itu apa rohnya apa jasadnya jasadnya karena roh itu maknanya kehidupan atau nyawa berarti nyawa itu udah bisa mati karena nyawa itu ada di tubuh kita ketika diambil kita mati berarti roh kita sendiri sudah ikut mati sehingga orang paling sekuler sekalipun itu akan berpendapat bahwa manusia itu kehidupannya tidak berakhir ketika mati karena yang mati itu hanya jasad sebab itu zaman orang Yahudi orang Nasrani, orang kafir Mekah pun mengakui kalau roh itu hidup dan itu yang bertanggung jawab makanya disebut dua-satu nakaanir roh kolir rohumin amri noh jadi ini penting kau sebab niku kita tidak mati makanya kalau orang tasawuf ditanya apa mati itu ada ya tidak ada mau petualangan pengalaman Cora orang tasawuf fisik kita ini problem Gara-gara kita punya fisik kita jadi goblok Nanggap duit penting, pangkat penting Terus kenal sampean penting Pengurusnya penting itu penting, cora kita Penting Tapi nanti kita kecewa sekali dengan kehidupan ini Sangat-sangat kecewa Karena yang kita-kita penting ternyata tidak penting Misalnya begini Nanti sampean akan tahu mana ayat yang disebut di surat Arum oke kita goblok dulu ya, ya ini latihan goblok sih kok goblok terus pinter goblok gobloknya gak masalah sementeng ini kok latihan sih tak jamin ya, ilmu saya ini benar dalam konteks ini selera benar terus ya tau bener sama yang tak ya Wang mati itu berarti dicabut rohnya terus roh sendiri mati enggak enggak berarti dalam konteks ini orang yang mati sahid apalagi para nabi itu mati enggak enggak sehingga istilahnya Allah orang yang mati saya tidak mati para nabi yang tidak mati sebetulnya kita pun yang fasek itu ya tidak mati cuma karena kita ini rohnya itu mungkin buruk dikekang oleh malaikat dipelindes, dipenjara sehingga tidak bisa berkeliaran itu anak warna nabi bisa so jalan-jalan malah ini masyur kalau nabi menghentikan ketika beliau mau men, mau kabundut itu, sahabat mau nangis, jadi nabi malah Jawab ringan ya, malape cungang nak mati jer. Kok gitu ya Rasulullah? Masih itu hadisnya itu. Hayatiyo khairul lakkum mama mati yo khairul lakkum aku mati yo ape urip yo ape. Wa amahayati fali asunna lakum asunna Aku nak urib akan mentradisikan satu sunnah yang bisa anda tiru. Ya sunnah caranya sholat, sunnah caranya zakat, sunnah caranya berperadaban dengan istri, dengan tetangga macam-macam. Sunnah di sini artinya bukan Sunnah Madzafke yang wali aneh wajib tadi noh perilaku noh perilaku terus nak kabudut ya Rasulullah ya malah punya aku nak kabudut tu jejer pengiran terus dulu gue jadi jadi nabi nak kalau aku anem ape aku muci pengiran nak kalau aku nama lek bang aku sebagai para pengiran tak jaluk noh sepuro Mane dah terus noh yang berkuasa selain itu bakat ya ono sing jalu noh noh sepuro saya nah, proporsinya ini kue lajurib, dia misalnya mati saya tapi kan gak duwe hak jalan-jalan. seperti -jalan. di malaikat terus wow, panjang, noh, Melanai sampai butuh no. apa? Atau kok acara Boleh. Nggak, Vita, Nah, acara basa kita Tapi orang bikin Vita. Tapi orang Maksudnya benar lebih bun rokok atau benar gambus wargo? <tuh> Leuwung jelas lebih rokok kok isti'fida. Berarti spede banget nak rokok. <tuh> <tuh> saking yakinnya nanti, Di isti'fida. Istad, itu nanti kita fitnah. Niku Madzamalek, ya. jadi sampai noco darah ini fitah Memang dalam Madzam Imam Malik itu ada atakoh kubur, atakoh itu merdeka no mayit, utawi tiang saking rokok. Manger. Dulu awal ijazahnya itu kalau nggak salah itu 12.000 10.000 Steng Indonesia malah meningkat jadi 100.000 wah itu bagus itu peningkatan Saya mau aja ngganti belenggoran deket ke mewo Nah saya nggak naik jagungnya dihitung situasi toh Nah saya lihat Is Lo belah-balik diundang rata teko, koma Karena nih bos kita orang meyakinkan Kerawok sih Nah itu mungkin benar ya Artinya mungkin benar itu Kalau roh itu tidak meninggal Berarti ya masih menerima doa kita Masih ada muasalah sambung dengan kita Sehingga itu yang diceritakan Rasulullah SAW ketika Mi'rod Rasulullah ketika Mi'rod itu dihamuah hadith suha'i Seolah lagi di semua hadith suha'i Nabi itu ketemu para nabi enggak? Ketemu Karena bagi Allah enggak masalah Ya masih punya sentimen Ya, ya layanya orang hidup, ya ono sentimen berhubung nabi, Resodera, nih, Hasud, ya saudara ini khasut, ya sentimen Nabi Muhammad tuh ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Adam, terus ketemu Nabi Musa, Nabi Isa Terus macam-macam, nah, segera ketemu Nabi Nuh dalam semua jarak Orang jari bedoh matab, jari tadi cari ulama lama, ya mau nabi Muhammad kenapa? kenapa ketemu Nabi Nuh cari fito Mataf cerita tadi enggak nggak perlu karena karena Nabi Nabi itu madafin kalau ngon fasik dido mati celo komenjek. Nabi Muhammad kalau ngon fasik dido ngano disepu sepuro. Berhubung itu madaf masalah itu ya raka temu jadi ulama tapi maksudnya neba nebak orang kau itu dawai kan jadi Nabi Nabi. Yang karuan dawai Nabi itu begini, saman tak ceritanya. Ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus yang Musyafalah ya Musa, Ibrahim, Idris, Isa. Adam iku nggak ada sentimen masyur itu Nabi Musa ketika Nabi Muhammad diwajibkan sholat 50 rakaat Nabi Ibrahim diam padahal ngelihwati Ibrahim ini Ibrahim paling tinggi di langit 6 Musa 5 harusnya kan Ibrahim komen tapi Ibrahim betul komen dioraknya bar munggah kolang ya tenangnya Nabi Ibrahim Kandhani sonopot wajibnya sholat zakat ya Nabi Ibrahim ya mandro mandro ya cara Nabi Ibrahim pengiranan utus itu harus dipikir tidak perlu dikomen. Nabi Musa komen dan itu melecehkan kita apa umat sholat zakat umatku yang bener ya orang kuat umatku Seakan-akan kita ini lebih buruk ketimbang umatnya. Cara aku jadi Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu Nabi yang meskipun Abdul Khalik tapi kan junior, orang bantah. Coro Kuala Nabi nya tak bantah, tapi itu umatku, umatku. Tapi Nabi Muhammad tu gak seneng debat tuh. Karena punya akhlak ya. Karena NabiNeku -nabi, heh, ngawur umatku cibuk pada no. Nah, nabi Musa jelas gentikan, umatku erakuat kuat pemeneh umat em. Sakanakan kan karena umat dia agak kuat, selainnya pasti lebih nggak kuat. padahal ada juga. Mauan kulo seneng katu saya itali jenal abidin. Sholat setino saya urokaat. Bread Nabi Musa, ketok keliru nih. Jadi siapa saya ketaraka kuat Aku di umat Ali jenal abidin setino. <laughs> Saya uroka aja. Progenate sholat Siti no tolongatus roka aja. Bisa lah tau paling kanak ketemu Nabi Musa Kulonate. Tapi mau tau udah bawa terus. Lo itu kiang-kiang kuno, aroma itu enak banget loh ya. Terawih kan udah spiro teluh dikor ya. Ibu nasi yang waras bunyi cek tahajud gitu. Enggak teluh dikor tahajud cek tahajud standar gitu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 seket kan salat lima waktu kan pitulas berapa? kamu nasi serodok kiai kan kamu beliah asal coba di asar lho <tik> <tik> <tik> <tik> umus kelangkai seket sembrono nabi musya ngeklaim enak woi makanya tapi nabi Muhammad nabi yang baik dene ora orang buatan kotos kak terima semenengah ya you know. itu namanya sentimen Ya boleh Nabi sentimen boleh Nabi juga manusia boleh boleh punya sentimen. Akhirnya dituruti nanti lima roka lima no po lima waktu. Okay. Berarti kantun bintun pitulas pitulas roka. Nah yang ada sentimen tuh begini lalu Nabi Musa itu nangis. Lalu Nabi Muhammad, Muhammad SAW bisa nangis. Tapi ya pengiran Mayub Mayuk kaya Musa seng nangis. Kue nangis no kue apa Ya Allah saya itu tidak mengira ada Abdun ada Abdun ada hambamu yang setelah saya yang bisa naik kelas di atas saya dia tidak terima kelasnya dilewati makanya <laughs> Nabi ya karena punya roh-roh itu ada sentimen orang kaya kuyano wali kutub yuk bengkor wali-wali mdewis penting aku oleh ngerokok oleh kita kan tidak punya sentimen itu udah baik dalam kehidupan orang kok tidak punya sentimen makanya Nabi Musa itu terkenal Nabi paling sering mensomasi Nabi Muhammad makanya dia ceritanya diulang-ulang di Quran karena dia paling banyak sentimennya mau oh, sering grutu deh tapi lucunya pangeran seneng begrutu Nabi Musa dan itu nggak bisa ditiru masyur itu karena ketika dia grutu terus gitu mau ngomong sendiri grutu khidda itu grutu bahasa arabnya kita kita omongan sing tajem sing grutu Nabi Muhammad tanya sama jibril Ya jibril, kenapa Allah nggak tersinggung ketika Musa mengekutu terus, Jawa jibril, bua ya alamuk pangeran bua sapal mbek gaya yo di, -di, -di, -di, -di <laughs> Dan itu udah cerita Isra lihat itu cerita-cerita yang masih dihati Sohail. -eh. Ini ndak cerita Isra lihat cerita-cerita masih dihati Sohail. -eh. Makanya, kekutu itu yo oleh. Brekelu ya oleh asal proporsional, gini brekelu ya oleh asal loh proporsional. Jago siji syaratnya kayak yakin aku kasih pengiran. Problemnya kan orang kekasih pengiran. Musa uga terimanan Contoh paling macur itu tadi. Musa kalau kamu sudah membebaskan bani Israel dari kaum jabarin, kaum kan ini gini ganti tiang-tiang putih Polanarang niku Rasul, pokoknya fungsi Palestina. Tapi caranya orang Palestina bukan aniin, supaya angin pokoknya kan aniin itu coba. usah diterjemah sensitif. Kamu tak kayak Ithawar. Barang cari setelah kaum kananiin ditaklukkan Nabi Musa, sewan neng Turisina, Turisina, u gunungan niku, mulai Jordan, ngantos kawasan Mesir, gus pol gede nih, niku pengen Sinten, Nabi Musa yang ngajak Musa, rojilal, 70 orang pilihan ya ini santri pilihan, pilihan Kaya, singkat cerita Nabi Musa mojok sebab umat umat, -umat, -umat terus bawa enak mojok ketemu kita tidak bisa percaya kalau nggak melihat Allah sendiri gendenan pengiran sih tersinggung mengoran nabi kok kecangkeman jaluk koyok nabi orang levelnya jalur orang pengirannya terus akhirnya sumber berdek mati barang mati Nabi Musa malah lucu ya Allah tiang betong pulau tak jika jadi seksi nak jenengan mati ini terus seksinya sinten sepulti jenengan kutut dihorep noh akhirnya pengiran dihorep noh perkara ini dikomplet Nabi Musa jadi Nabi sering geremang, sering komplain pangeran Nabi. Tapi pangeran seneng wong kekasih, bener wae. wong penting jadi kekasih pangeran. Siapa kok keliru-keliru, ku -keliru, bener wae. <tuk> Tapi <tuk> narra kekasih, bener wae, yo ya, salahmu <tuk> soal. <tuk> <tuk> <tuk> Ush pidato pengajian nasi ares Islam. Tapi narra kekasih itu salah nabe pangeran. wali woy, nak sholat, iku tau kok juru masjid. Iku wali Odo be sing sofawal, sing sofawal gak terima uang sholat ini jopo kok. wali, ya kok dur? kita koi kenek nopo jinan kok wali Padahal nak sholat gue guri gue juga jadi aku iku izin soan pengiran gue ngarep mergudus aku aku hake baru kayak sopan rawani gue ngarep itu merosok jadi yang seneng sofawal wong pede-pede tapi jenet lagi ilmu jenet orang terus kemuni sofawal gak sunet dari gusbah sesat kayak ngomong-ngomong sembrono maksudnya kabel ada ilmu nih anu nah, kalau nggak sholat gue gurih ya na Elbone cuma mereka nangkung Arab ya Mama direct faktor ya gue jadi ya Nawali mereka sholat gue gurih ini Astaghfirullahaladzim wisenbe pangeran nah aku sing atad dan nasubi zuno pagi gue bersih kok sholat gue Nabi wong ngaci wu yo pula pala afdol paling, soft paling apik soft awal, terus mokso soft awal, mosoft guri, go yo ilmu guri, yo ilmu, elmu ne, go racemha, ahi elmu ne, seiranu elmu ne, seiranu elmu ne, seiranu elmu ne, seiranu elmu ne, seiranu elmu ne, seiranu elmu ne, seiranu elmu ne, seiranu elmu ne, seiranu elmu ne, seiranu elmu ne, seiranu elmu ne, karuan, elmu atuhliku nabi guna bima sufaha minna. Lan yuridistu ringane robbi law syi ta'lak Nak mereka jenengan cember bledeg perkaraane salah. menisanku kula dadi gak nabi-nabinan. Indah Nabi radhiyallahu anh dalam nabi san di mana ini di kolom nisan paten ini dari terus bar segan Nabi Nabinan terus terus atuh di nabi bima faalas subaha umminna karutin di uang tiang goblok jinan pertimbang nomor noram pun uang goblok eh, bagus yang takan normane uang goblok bar noah uang goblok kau dipertimbang nanti Wong ngomong pahpok, keliru band nanti orang goblok nanti Nabi Musa itu atuh likuna bima fa'alas sufaha minna atuh liku yang rusak banjena, nanti kita bima fa'alas sufaha'u minna jadi mulai nanti juga geman gitu, yang ini gitu, sok pintar untuk itu cara pandang itu apa ya sering di luar dugaan kita Nabi Musa yang ngomong-ngomong, yuk kasihnya pengirahan, dah gerbeng terus tapi baru barokah Nabi kekasih Pangeran gerem mengeway, jadi rahmat. mau Masuk Nabi Muhammad shalat saya ke terokaat di limo, nganti ping songo. Wah kabar riwayat nganti ping songo. Nukup Pangeran yudane ya mau limo, papat limo, di sudol limonnya, patang puloh. Pas nganti itu patang puloh limo. Lupas garis limo Nabi Musala jadi usul konjundone. Wah itu corak kesampaian joss jadi <laughs> sekarang limo Kan batang kan seket Mari Mustofa reis so matematika takoi Seket dikurangi limo pengsongo Karena biru bus seket penglimo peng kan Seket berarti Nabe pengsongo ibu cek Nabi Di <laughs> <Kau ngatot mustofa. laughs> Seket disitu limo Limo pengsongo Karena kare limo limo Karena limo Karena limo Karena limo Karena limo limo kok mau disutoni pengiran, ya mau lah terakhir lima, nabi Musa, maternai, pengiran Dawu nabi Musa, Icu, Icu, aku, aku, zona keringanan, terus nabi Muhammad, pengkare lima, nanti lima, terus temenakan, ntar, lego, senggol, lagu, ente, lah itu lego, lego, lego, lego, lego, lego, ini lego, lego, Ya tapi nah, menisarkan menisan kan jauh ya, lucu kalau, kalau bumi juga no dan nampol sholat seboleh rasito kan ya, malah malah, malah karu karuan kan jadi pen ngerti gitu. malah nih boniku gitu, gitu. jawab malek urepiku gitu. orang mati makanya nggak ada aliran manapun di Islam ini yang mengungkiri kalau doa itu sampai majek Meskipun ada yang mengkritik tahlil, mengkritik mitung dinani mayit Oke, gak apa-apa ada yang kritik, Bagus Bagaimanapun ada support, ada kompetisi, ada identitas Tapi kalau meyakini doa gak sampai mayat itu ndak ada dalam firqoh ulama manapun Meskipun ada yang kritik kefiahnya Misalnya kefiah tahlil itu bit'ah Gak masalah ada yang kritik seperti itu Tapi kalau mengatakan doa gak sampai mayat itu salah besar Karena gak ada firqoh pun di seluruh dunia Termasuk bebas sekalipun yang meyakini doa itu gak sampai, mahjid semuanya itu sepakat sampai. Mahjid karena doa itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Kabedongo, Rabbana Verliwali, Walidaya, saat Rusia, walilmu, Minin. Wastafir di Dampika, walilmu Minina, walilmu Minat, ketika orang sudah mati ada Duomo, Allahumma Fir'lahu wa Afiyu Karena tadi logikanya gampang, yang mati itu jasad roh itu tidak pernah karena roh ini tidak pernah mati roh ini ada masalah besar dia ngadepi mungkar nangkir ngadepi macam-macam karena dia hidup nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan kayak cerita kejawen malam apa mulai terus di kamarnya dikai rokok ke zaman hidupnya seneng rokok Raya, rokok ewes sekalang cong dihumbuk di rokok bahamu karena kadang tiga gemblong jari seneng aneh bayi bareng cokok tikus jari bayis mulai lah <laughs> nah, itu yang lah kalau itu gadrimobit lah kangen aku ngawur tenan nana itu <laughs> nah, diarah-diarah di tertentu kayak ke atas yang <laughs> nonton itu lana seneng anam dua yuk tiga dua agar dua hilang jari wis tujuh bayi lana itu buat nenten sanate makanya roh itu enggak pernah selesai didiskusikan ulama ada mengatakan roh itu apa, ada mengatakan ruh apa Tapi apapun itu, istilah Quran memang roh itu tidak makhluk Disebut kulir ruhu min amri rabbi. Itu kan jelimet sudah, jadi begini kalau terang no? Tapi saya salah faham Allah itu punya dua istilah Ada Allah lahul khulku wal amru Ada khulku, kayak langit, bumi, yang fisik itu khulku Ada amr Makanya istilahnya Quran itu Allah lahul khulku wal amr Ada khulku ada amr dan roh itu kategorinya ada khulku tapi amr ya disebut kulir rohu min amri robi amr itu susah difahami karena fisik kita ini tidak cukup untuk memahami amr fisik nah, carane memahami bagus juga gampang kriwaya ya faham narung wajah faham ujah pekso caranya biaya mati nah dalam konteks ini hidup yang sekarang itu menjadi kita bodoh Nah ini yang Nabi kadang ngentikan Anna wa idha Intabahu manusia yang sekarang ini Kakekannya tidur, nanti kalau mati Baru bangun entah intabahu bangun Contoh gampang begini, ini contoh paling gampang Saya ini bahag, nganggap duitku penting mana besok bayar anak mondok Bayar SPP sesuai macam-macam Nganggap itu penting Oke, besok saya butuh uang 1 juta Saya nganggap uang itu penting ternyata di Loh Mahfud saya ditektir nanti itu mati jam 11 mati atau andikan anak saya enggak bayar juta terus dikeluarkan dari sekolah cari Allah penting asal jek sholat masalah kita nganggep masalah enggak kita keluar dikeluarkan dari sekolah kita menganggap isolah cari Allah masalah asal sholikhah bagi Allah kan tidak tidak masalah sesuatu yang nggak masalah kita anggap masalah bareng kue mati tenang ngerti anak emiku gara-gara sholat ini waktu itu ditulis min ahlil jana orang-orang syarat sekolah atau orang sekolah akhirnya kini akhirat ngerti jubelnya sekolah itu gak penting tapi aja terus nol gak ya? mau <tis> <tis> nah, <itu> mati kue <tis> ngerti kue saya nganggap sujud gak penting Bukti ini kaya nonton ayam sarset-sarset -sar -sar, terus bar tapi gak ngitung duit gak bar tapi kue sebenarnya mati ngerti diumum no pengiran Uang seneng duit neroko, seneng sujud suwargo. Terus kayak sadar gusti, cuplik penting sujud imbang duit. Mana ngandani nabi saneki jalan, ngandani nabi dice ngawur. Eh. Neng koran yang ngono waktu minasajitin, kayak udah diuang sujud, terus jadi uang tukang golak duit, ngake ngawur. Nah, dalam konteks ini tuh manusia sekarang tuh bodoh pinter, masoban malah dikira susah bisa iki bodoh. Tak jamin mati, matiku mesti pinter. Musiku naseh pangeran lah, kau tuh kuntafil kau flatimin haida fakasafna angka kito akafabasorugal yoma hadid. Kue saya lali rapati roh ilmu, tapi sebenarnya semati fakasafna angka kito akaf tutup tutup bodimu tak hilang loh no. jadi pangeran. Fabasorugal yoma hadid. Kue pin pinter, hadid kue cerdas. Makanya kamu udah usah ke susu pinter sekarang, tak jamin nanti tuh pasti pinter. Cuma pas pinter kalau tak alam ilmal, eh, pas do ilmal yakin, pas natarawun al jahim, pas pinter, pas wayang lebu, rokok, lagi perkoro, ya. disebut alhaqumut tak kasur, hatta zurtumul makofi, kala saufa tak alam semak kalah saufa tak alam, terus kalau tak alam ilmal, yakin, pas do ilmal yakin, pas natarawun al jahim, pas kau dibuka pangeran iki loh Hakekote, Urepem Didelok 1 juta, temuk sidik, gue mduwe akeh Macau tasbe sidik, nak juwagungan sewengi Macau tasbe, mau ping teluk anak kabebek pengiran Keuangan konca nanti direwangi umbal sak juta mau kangen konca masa lalu ratau aku kangen mejit diumbali sak juta lalu, nanti Lu kan nate lu, ngeke duwek masjid, San, ngeke duwek mejit aja Anggapnya kangen masjid, Aku kadang-kadang kangen konca tak biayai sak juta Sekali-kali kangen masjid itu tak biayai Ngiling-ngilingan, Bukan gula seneng umroh kangen nabi, da, biayalah, juta, kadang kangen kangen <laughs> so, no be Tapi kalau orang Aramno, so, jero, jero, jero no. ko, we, fa, we, sing, terkendali tak penangkap kabar es krim nggawe viral sehingga ora bener nah, makanya hidup ini masalah justru dengan hidup ini kita menjadi bodoh kenal pejabat penting di duit penting koneksi banyak cara pangeran sing penting ku ya eling pangeran iku mergo iku sing mbok akhirat liyane kurang ora tapi romi so. kusuk lafaka safna hito khita akafa basorukal yauma hati Lanekuloniku kadang yo kecewah biure bus. Lanek masih rugen di kana yang sinter itu Abul Qasim Al Junaidi. Dia muridnya ribuan. Ketika dia meninggal, ditanya, dimimpi muridnya tanya, apa yang manfaati bagi engkau ya Abul Qasim? Murid saya semuanya ada ada gunanya. Saya mengajari ribuan mereka ada ada gunanya. Wa illa nafaani ilarukayatun rokaatuha indah sahur. Semua riwayat rata-rata itu rokaat rokaat rokaat rokaat kecil, bukan rokaat semua santri saya semua pengaruh saya itu tidak ada gunanya semuanya ada gunanya adalah rukuk-rukuk saya kecil ketika waktu sahur tapi sekarang orang lebih senang pengaruh enak ada tiga gede pengajian wakas yang nyongani wakas yang ucap wakas nanti urusan singit maya itu rah penting gaben melani kulon itu tak latih roh saiki timbang rohku somben dan marisin bepengenan khawatir kalau pas roh pas latar roh wonal jahim aku pengaruh gua ke atas orang-orang di gaya-gaya nanteng ngomri kita boconegore negara tuh gua peti. Dar saya tak anggap penting lagi langsung menjelik nopeng iranis tak latih saya ini kalau urib diwian biasa tak latih soal mulang mulangnya wajib alim hajib mulang dan alim ngalim gua yang ngaji harus alim sampean anak gua ngaji masalah nah saya ini tapi mikir gua gua pengen dunia terbalik tapi hahaha jadi Wong Sobeniku pinter. Namunlah nih Wong kafir Soben boleh mendingin nih. Kena opo kaya kau minum rokok. Waktu lu law nasmau, aw nakil lu makunna. Dari umpo Morien ku pinter lu rada diadin rokok. Berarti Wong kafir saya wujek. Kau goblok Soben yo pinter. Soben ku lah yo pinter, pinter banget Soben. Jajal saya so, lagi so, pikir. Ku nak ngelam wong, toh ngelam mobil seri mobil terbaru. Itu kalimatnya mungkin bisa satu kuras. Oh, mobil ini bagus, serinya gini, HP ini begini, itu bisa satu kuras. Pas ngelem pangeran, mengedit dong, sengedet lombok. Pangeran usoppo, sengedet lombok. Ini HP, WA, kuras. Sepuluh menit rubber, ini Fatih, pangeran, sengkedi, ini mukuni. Sengedet lombok. Ngerokok, tauraki, rokrosing, jenis ini. coro nabi ini, aku tak neraka. No. Untung nabi ini, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. <laughs> api aneh, raka ruban. Menunggu, api disafati Biasing gendong-gendongan gue yo malah benar beti kayak solusinya nih nakun wiridane subhanallah bihamdi ada deh kalgi semua kayak gusti gue lomco jenengan suci sejumlah makhluk jenengan jadi nggak keliru-kelirulah semua kayak tahu ini ada deh kalgi mana kita ulangi ikut gue solusi jadi <laughs> <tutup> nakucimu kurang akeh wes tahu ini subhanallah wah bihamdi ada deh kalgi ya aku usaha gue luar biasa selineku Nah, sekarang sampean saatnya. sekarang sampean tuh hidup apa mati kalau dalam pandangan dan hakikat Sekarang malah mati. Hidup itu nanti makanya cara ilmu tasawuf tuh anna sunyamun manusai kuturuh lawa idamatu naismati lagi in sabarulah kita makanya kita harus curiga dengan otak kita sekarang pikiran kita sekarang justru karena kita hidup kita menjadi boh ke bojo penting duit penting komunitas penting padahal yang penting tentu Allah swanahuwata'ala tapi kan Allah api anuntungnya Allah api an kemergawai ya dibarno golek ya butuh koneksi penjabat ya Dibareno, Muni, Presiden Amerika, orang terkuat di dunia, biar Pangeran. Yo, di niatan yo mati, goteran ini terkuat ukuran kuat tuh apa coba? Misalnya ukuran kuat tuh, Kasil, Kajati, apa mereka punya cita-cita, semuanya Kasil, tidak juga. Mereka nguasai usah yo musuh ya, Kalau ukuran kuat, dah mati Presiden itu ya mati. Kan nggak, sebenarnya enggak pernah benar istilah yang terkuat ini ya. tapi Pangeran yo bareno, tapi kayak zombie, akhirat ke ilmu itu kelihatan semua kamu ndak akan muci orang kafir mulai muci biung ngarwainin rokok sapi tuh kau bakal muci duit penting terlihat si pentingmu mau coba nempet tas mana tas. kalau subuh tentang dunia ku gulingi lingan kang buh piraka dari aku tahu sungkem neng pangeran is buh piraka Sokor-sokor kata saya itu ingin fa subhanahu wa hina tum suna wa hina tu wani so' yang merga muji pangeran wani sore yang merga muji pangeran nanti sebut yang wiridan asbahna wa asbahal mulku lillah kalau wani so' kita temawan kekuasaan yang jenengan wani sore yang amsenah wa amsal mulku lillah kita belum saat ini ini ini serapah yuk Kiai kata sekolah ini serapah tibah yuk. Mereka gombong saat ini gue. Jawaban tu penting uangku penting pentingnya nih nih. Uang kafir, wirah nak duit penting. Saat ini lonteng nanti tidak dilonteng, mereka ngerti duit gue penting. Copet nanti copet itu ya ngerti duit gue penting. Lalu aku Wei Kiai kok ras duit gue penting, uelmu pun pada baik lonteng baik copet. Faham gak? Yeah. Orangnya lu niki, biasa mawon. Saat ini lonteng nanti tidak dilonteng, nger, ngerti nak duit. Duit penting, copet nanti jadi copet, mereka ngerti nak duit. Dia terus kue kiai kok mau ngomong dulu, aku penting. Kiai, aku ilmu ini mau toko ini, aku kembara nih aja. Tapi nggak mau mendingan deh. Tadi itu aku penting. Apa menelusul be Allah. Oraiso copet ngomong, Oraiso kue kiai. Kemarin dari imam Mangguza, latah roti elemen. sing yang lari akal fusak wal kufar. Kau bangga enggak? ilmu wong fase roh. kue kau kue ngomong. ilmu apa? Mangan penting, bujo penting, duit penting. wong fase kara roh. Kau pukul bel. Ngomong unung sing ngomong Kue usah ngomong. Dia malah konyol. Woi woi tapi woi woi woi mana tak anggap Imam Ghazali itu lama yang luar biasa. Dia ini nak merovokasi uang anti senude kejegeman seneng ilmu atau seneng nikmat. Singias tari ku makal fushak. Dia, gue mau misalnya, keimun ini ngomong duit penting. Saya rata kok copet nganti nyobet merkau ngerti apa duit penting. Koruptor nganti korupsi merkau ngerti duit penting. Lonteng nganti nganti lonteng merkau ngerti nak duit. Terus kejadi kiai gak tasir jalalan gudeg bisa? Terus ngomong, dua penting. Keliru si antara dua penting. Sembahan tahu ngomong ngambil sopo, ngomong ngorok apa yang ada Ya ngomong-ngomong, ya ngomong lagu hiburan. Tapi itu kayak coba terus penting menangis zuhud umat mantem salam alam, tapi enggak marah lorong. Guys, pokoknya menengah. Guys, pokoknya menengah. Pokoknya menengah. Tapi kalau ngomongnya lengahkan, guys. Pokoknya saat ini gue mati. Jadi band itu urem. Gak ada Royal Muha saat ini gue malah mati jeneng urip ya mergo apa buka tutup tutupi hakikat niku njenjeng ben mati fata safna angka ghita aka fasarukal yaumah hati. Marane kathah ulama sing seneng mati mergo dianggep mati ku menuju alam hakikat. Marane masyhur Syin Jalaluddin Rumi ape mati denu wangis, murid edan nangis dene metu Murid bintu murid goblok Kiai ini pe ketemu kekasih malah ditangisi murid kok juga ngono Saya ini lama sekali tersiksa dengan wadahnya dunia. Saya lama tersiksa dengan dunia. Pas sampai ketemu kekasihku malah buat tangisi murid pintu. Ayo nang nari, nari akhirnya murid itu. Melani tarian Rumi itu ditarik. pas gurunya apa yang mati? Ya sebenarnya celera rapopo Nah anaknya juga bego edian tapi mazhab seperti itu ya ada jenis mazhab jenis Jalaluddin laludin harum nabi sebagai sentral ilmu ya pernah juga ngajarkan seperti itu nanti dunguh ya Allah jadikan hari-hariku baik wa khaira ayami yauman al kafih dan hari terbaikku adalah saat saya ketemu engkau kewani dungu iku wa khaira ayami yauman al hari terbaikku adalah hari saat ketemu engkau kewani dungu makanya ini Rasulullah luar biasa sing apa dimati mati yono Elmune, sing wani mati yono ilmu nih untuk gue rasa ilmu-ilmu dan bocari woi mati pokoknya enggak boleh tapi sama tak ajarin secara syariat kalau berkali-kali kalau ngelepas jenazah di kampung aku tak warai tonggok-tonggok masalah syariat tak warai ingatan semesti bener ini hadis oke ya. Anggap saja kita hidup ini zia datan nifikul yoharindu doa yerosulua itu Awal majalil hayatazia datang nifikul yoharindu wal mautaro hatandim yang kulih sarin. Anggap saja kalau kita hidup berarti kita berkesempatan baik. Kalau kita mati, anggap saja kita sudah tidak bisa bu buruk. Sehingga mati kita pasti baik. Mulai benar-benar wong-wong Wa ulama ekonomi bajingan, begudal mati, saya ingin mayat niki. Mau nggak menangkap ya? Saya gue menangkap Ayo mending saya so, so, so. yeah, say, ya, Susiyo Gih, Mbak, saya, Mbak Barang jogger pun saya, apa, nih, jari gue ini Yo, saya Baru kayak mati, Surajino, Ramaleng, Rang Rampok rampo. Nah, dia nih, jauh ribet Kak, saya ya, iso So Maling So, berarti mati, jadi saya tadi tele Saya, lagu malam, ngalih malam, Nano mati, fase kelas Saya gue ke. Nih, Bono, no, Elbune, Merkoi, Mati, Iku, Rohatan, Mingkuli, Sarin, Akhir, dari segala maksi Ya dari segala fakir barang pokoknya jadi nabi itu ngajarkan kita itu ilmu itu simpel ya anggap saja lah hidup itu misalnya kok jenengan ngaji kulo anggap sama ngaji kulo itu bentuk tawaduk aku ngalimlah temeng ngaji tawaduk kulo kita waduk baik aku kecelok ngalimlah rembang swan rene rusuk sama kulo swan kulo lho ngalim gurumu swan rene wong swan itu sopan sopan sopan Gue sopan, alem live bebo ngaji. Gue sopan, sanggup bayang, ngono nomboknya, nomboknya, nomboknya, nomboknya, nomboknya. Aku cukup tuh, manjil ngaji, manjil ngerahi solo. So, haram. So udah Jadi, Allah itu cara pandang tuh lebih gampang ketimbang Alifah kek, timbang manusia. Gue boleh balik nyontok nol Allah niku gue sing luar biasa. gampangan. kan. Mohon Isa, gila nabi Musa itu ada cerita di kitab Al-Minanul Kudro, karangannya. Sinten Imam Saroni Itu suatu saat ada pengumuman dari Nabi Isa Kila Nabi Musa Siapa hari ini yang bisa sodakoh kepada Allah Maka pasti masuk surga Karena hari ini pintu surga dibuka Memang ada momen-momen yang pintu rahmat itu dibuka Ada kayak hari-hari biasa Termasuk hari-hari ini Kalau bersaksi hari-hari ini termasuk dibuka Masyur Tata Hadis Innali robbi kum fi ayamidharikum nafahatin ala fatata arrodu Saya ulang lagi, Innali robbi kum fi ayamidharikum nafahatin ala fatata arrodu Setiap satu tahun dari tahun kalian tuh ada nafahat. Nafahat itu semacam pintu-pintu gelombang yang kamu itu mudah sampai ke Allah. Maka kamu harus bersiap-siap ada di jalur gelombang itu. Jadi kapane? Makanya ini bulan-bulan suci kayak Idul Qodah ya mulai dulu kodak itu kodak gitu, itu hijab muharram terus atur mulai kalau mulai ingin dulu kodak aku pandek ngamal nopo maafan sekolah lakon masuk mulang sampai golek kitab pesan tentang Surabaya wawu golek tentang Jogja terus mau -e, macam-macam karena ada ayami ayamidah rikum ada nafahat terutama bulan-bulan sing di ngantikan Allah minda arba adun apa huruf terus nonton tiang lu segera dipopo Ranti popo, terus, kurang di popo. Modenya tukang gawe surujul surujul faros, tukang gawe hiasan. corom nih apa pelana apa? Pelanannya apa? Jaran, ya, gawe sepatu jaran, pelanannya jaran. Takok ini be nabi, kira nabi Musa, ya nabi Allah Musa. Kalo tak gawe pelana yang bagus saja, karena saya bekerja. Nanti bilang ke Tuhan, kalau dia kalau punya apa kuda, kalo pelanannya kuro. Abang Nabi Musa dicopotos, orang orang kucang kemu Pengiran Jedui. Abeng, Allah Nabi no, Musa, kiraau sangono. Aku ikut seneng, abeng pujiannya cahiku, aku ikut nampok pujian sesuai fahami wongiku. Engkau ngono nak wiriden gini ya Allah, kalau engkau mau pergi bilang, nanti saya siapkan sepatunya. Kalau engkau mau ini bilang, nanti saya siap. Tidak wiriden, abeng Nabi Musa dicotos ikut orang syariati sat jadi mana bisa model kadus mu'i yang sesat ya ini pangeran kadang tapi pangeran. makanya kita ini kan kalau ilmu khakyat gak boleh jadi feke ya sudah kita mengatakan kalimat itu tetap haram gak boleh jadi apa syariat. tapi kalau Allah melegalkan untuk orang termtunya penung pangeran. Pangeran ya falun apa ini kan memang masalah-masalah yang Uh, enggak akan selesai layu salu sa amaya boh, allah enggak akan ditanya tapi mereka atau kita yang ditanya allah dia ya terserah tetap ya mayasa tapi samaan tak cerita, nih bahwa nanti itu bodoh budu, budu kita yang sekarang kita alami ini sebenarnya di alam budu Nanti setelah sampean mati baru di alam hakikat. Nah pas di alam hakikat ini kalau kita tidak benar disebut latar wunal zahim pasku itu ilmaliakin. Pasku ya waya ya roh meluk. Mana aku juga bilang Makanya kepinginnya Kanjeng Nabi. Kau nak kepingin ngalim saiki. Iki. nak kepingin roh Putri Allah ya saiki. Nah caranya piye sering mau cowok ayati ayadi. Amin ayadi. Ben dikenal ayat-ayat he. Oh yo mulai saiki ya Mulaneng ngaji wa min. Ayate ayate Allah kowe oleh guleh dhuwit yo ya, Allah awu. Kowe ngopo turu yo ya, Allah Ngono nah, turu yo angel tenan, Kang. Masih orang terbaik di dunia, kowe pengin turu ora kan? nah, iso, Kang, nak ra turu. Ka iso misale saya bisa apa saja, wes ah. Pesulap-pesulap ning Jakarta lah bisa melakukan apa saja. Mohon sampean ae hebat tenan. Saiki turu. Isodara, ta ora? Turu, makanya guyon nanya ulama dulu kadang jorok-jorok. Imam Zamaqshari ini ku, tiang mutazila, orangnya alim alamah mengarah kitab berjilid-jilid tapi dia Muqtazila dia orang percaya bahwa Al-Syona kalau Allah ku al -ibad. Dine, uang itu sendiri Aqmal al-ibad cara dia orang itu sendiri Aqmal al-ibad buktinya orang ingin mengatak ingin mengatak lalu orang yang ingin lalu hisap gunanya apa? Merkono hisap, ada suaranya rokok mengatakan sesuai Aqmal al-ibad orang Allah kon awas nggave kok piye. Balasé ngomong ngono terus tenan. Suatu saat tahun ulama rada kiai lan anak ayu. Mbok piye critane mbok ditawa-tawakno mbok piye malah dilrabi be samaan. Ini rada jorok Ayu tenan anak Tapi diwarai bapaké wong anak kiai wong. Bari jama-sari ngumpuli, wong bar wong lanang bar ngumpuli kan wis lemes tak Enak, Pak. Ya enak. Saman kepen baleni meneh. Iyo, iya iya ya. balik ini segini kan sampai nonton ada yang bisa ada yang bisa ada yang bisa aku apa jadi den. ini ahli sunnah gara-gara rasa meneh, terus itu tobat jadi itu orang tobat merkeurusan sek yana. semenjak itu zaman sari mulai rodok ahli sunnah terus tobat ngarang kitab masuk kasyaf kasyaf itu ada yang rodok muqtazila ada ahli sunnah ini ahli sunnah gara-gara hubungan intim. Eh cari sakit, merayso, cari kabisin nonton, menusu, laku honor rayso barang, terus dia nih, masya allah stop, lah nih pelafalnya untuk obat yang berkowang ayu, kang mengayu obat namamu angel, nih mengayu cek mandi nih, lah udah pas hari kandani guys semua orang antel, kandani mengayu tuntas, kue dipucu ayu menarik kemaharatan misalnya ngajak umroh ke tenanan mus ngarapate ayu udah ngajak umroh gak nyawang keadaan mana ayuku ya kadang penting enak ngajak apa tuh ya ngajak elek itu yang yang berkorong ayat ayat wamin ayat ini ku anggap mawon, selain gua iman gue di ngertek Allah timbang gue romsom ben terus pas gue roh pas latarunnel Jahim, tapi melainkulo nak mencoba min ayat ini, syukur banget. Allah mengerti kan kita, dia mengerti kita. Langit bumi ku, ayatku, ke turu yo ayatku, ke golek duit, wabtihwa uku min fatli yo ayatku. Nene ngetikan nah, Imam Buzali. Fakuluma fil Quran tak arufun mina wahabeh Quraniku, awang kenal dateng dengan kuwe, malanin yang kenali saya iki, sedurunge kuwe kenal pas wayaik kenal Allah serana guna, guna ini kuang kafir akhirnya ngertiin awakku hak, ngertiin rokok hak, pas roh hak, pas latar roh bundal jahil, malanin. Ramku tuh saiki, bangun ya, melengok barngaci langsung sholat orang rokaat pun bon, ngertos kusti pun, pun ngertos sopu pokoknya munamunin pun ngertos, barsholat yang meninggung numpun ngertos, baropona ya. yang numpun ngertos, ya. insya allah betul terlambat. <laughs> pokoknya falah mata bayana lagu kala alamu an ala kulli shayin khodir. Pokoknya yang gerdunya wes ketok maknane, kueku tuh dekesimpulan alamu an ala kulli shayin. Kotir, engkau hakikat hidupnya niku. Sebut diniu, Allahuladzim halakus sab'asamawati wa min ardi mislahun. Ya tanas jalul amru bina naquna di taalamu. Annuwah ala kulli se'in kotiru, annuwah kotahatof kulli se'in ilma. Awong gawe langit bumi ku jumlah itu. Lan urusan ning langit bumi macam macem-macem. wong gede dari wong cilik, wong cilik dari wong gede. kere suga-suga, kiri. macam macem urusan digawe bolak-balik mek pangeran niku muk lita alamu supaya kamu tahu annabaha ala kul disaeing qadir memang apa iku dad sing wa padhang renake kiai dadi kiai anak kiai anak kiai ngko sing anake ora kiai dadi kiai debutan ngko ra sido kiai jado mek sing ra anake dadi kiai meneh dibredel meneh molak malih dunyo muk ben lita alamu annabaha ala kul disaeing qadir sing profesor doktor dadi anak goe wong dikeremuin kadang insinyur anak buah wong tamat SD sembuh kononnya wolak walaikmu Allah itu mau kepengen kueku ngerti pancen Allah wala kuliseing kodir dati yatana zalu dati tumurun opo al-amru benahuna urusan nangit bumi kabih digayai variasi digayai macem-macem mau Allah kepingin kueku lita alamu anna ala kuliseing kodir wa anna woha katahal tobikulisein ilmu, aja sampai kita ngalami pas kue roh pas kue lebun rokok, mereka terlambat terlambat ini hmm. alhamdulillah, tidak akan suruh kudubuk waca waca bengkel yang bahaya nganti ngalami Allah, Allah ta'ala mu na'ilmal, yakin pas latarawunel, jahit kalau mau ayat itu, ya nangis kalau mau terawet, ayat itu digebut, kadang saya terseksa kalau mau ngomong diang-ngomong diang. ngomong-ngomong ayat, kalau isofasih kalau mau ngomong, kalau mau ngomong mereka paham, mereka paham Pemerasingsong gebet, loh. ini, tak namun diajak kan dadak mikir barangkau. Kajing ku mulai bato isak ngantos subuh, ayat. intu adib humfa indah Wa intaghfirullahum fa inna ka antal azizul hakimnu di bulan baleni mulai bak isak ngantar subuh Saayat kan Sangking usulnya kanceng Mas kowe serang ngarah ngantongin Giebet guys Gwebet menengah hatam Mendoai hasilnya Gamprak kayaknya Faham ya jadi ini kalau terangnya kena apa kawan ayat wamin ayati wamin ayati Nikita carane pangeran nyelamat tok mati kajian Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Ben kue kenal pangeran zaman neng dunia. Cus sampai kenal pas neng akhirat, pas kenal pas latar original, jadi pas kenal pas wayang lebu na bu merokok. Bon, mau ngeluar terus lagi. Wamin ayatih lan ikus setengah sangeng ayatih allah antaku mau tayen tengah teko pak sama ulangit wal ardul dan bumi. Termasuk ayatih allah yang ada langit bumi. Bagi bumi jangan kena goni langit ya terusnya diambilnya sebab keputusannya Allah atau sebab kekuasaannya Allah itu di roda itu terusnya kelangsersannya Allah langit ngatek minhuiriy amatin kawan tambah sokoh jelas tambah sokoh yang kita lihat buono sakanibu rabu koi coro tuhir yang kita lihat kawan nopo sakan yang istilah kan minhuiriy amatin tarona ora usah soko yang kamu lihat Yo, ya meskipun yo mesti neonol, tapi nggak gue sistem antariksa luar buah konulas. Pokoknya manggil sak panggilan minal arti sangking bumi biayan fuhok malaikat dalam sangka trompet. trompet. trompet kemerdekaan orang tahun Oh, sangka kalah Semprong <laughs> semprong ya raseru kan, trompet. <laughs> Kalau nanti mau cek kitab sarah ikhya nipu, kitab Itkhaf, nih, kitab etkhaf nih. Nih apik api tenan kitab nih. Kalau nanti mau cek ngeton logikannya, karena opo untuk menghancurkan langit bumi kok hanya butuh suara, soi kayu suara yang apa, dasat atau sur itu kan Israfil niok, trompet, terus dunia ini nopo hancur. Iku teori ini dari jari beliau itu beliau pernah guys simulasi gaya, terus gedung misalnya ditutup kados yang orang-orang ngaco -orang, jenenge tukang musik musik nggak ngetes misalnya gedung ditutup ngaco coco terus disetel sound system sing sangat kuat ini kacane kacanya kan sakit dong pecah kalau tertutup nah itu allah itu kenapa pakai suara karena kalau misalnya bom itu kan padat kalau padat itu yang nggak terjangkau yang nggak terjangkau tapi kalau suara itu kan bisa menjangkau ruang paling kecil pun bisa tapi nah, bom kan padat atau apa kan kalau yang tertutup atau apa kan nggak kejangkau. jadi kekuatan suara ini luar biasa makanya Israfil untuk merusak dunia itu hanya butuh nopho suara makanya pakai nopo pakai trompet semua tadi gue yo nongul ama si mikir ngantingon ngomel kau ngatau gak udah nepi-pi kapil tadi gue repot mulai kuloni gue rapati seneng diutang kuloni gue aslinya ya rapati suhu gak kadang ngatang yo kepengin koi umum kiai di bisnis tapi tangan ngan dia terus semikir ngaji gue sopo terus ada buat tanggal barang kan repot gue nongol nge punggah tuh yo misalnya gya i bisnis diutang amat di tanggal semulangnya terus piye ngomel kiai ini buat di tanggal nabina rapati alam ka bobo ora ono mesti yo ora mulang rawo di yo mudo ae dadi ulama sing analisis kenapa menye, apa menghancurkan dunia itu lewat nopo suara karena ternyata itu termasuk paling efektif paling efektif sakit merusak dunia karena tadi sistem di dunia ini mang sudah didesain itu ndak kuat menerima suara yang peka itu pekat jadi mang ya sudah sudah didesain seperti itu jadi apa ya itu banyak fisiknya dunia itu sudah desain pangeran itu enggak siap menerima suara sih ngelana iku sirine kenapa isrofil itu cukup pakai nopo sangka kala, biaya yang fukal kembali mentoni apa isrofil isrofil visuri yang dalam apa sangka kala liba krono terjadi ini tangi songkau minal kuburi sangking kubur lilbasi krono tangi minal kuburi sangking kubur idhan nalikane da'akum dakwah antum teh shirokabe utakhrujuna matuh shirokabe minha sangking nopo jenik minha sangking kubur oleh tangi ahyaan khali uribkabe pakurujukum mongkote matuh shirokabe minha sangking kubur bidak watin kelawan sak panggilan itu ya min ayat itu tengah sangking ayat ya Allah ta'ala sak dunia jumlah miliatan oleh nabi adam Mau dipanggil Israfil Pisan, tangi kata. Iku bukti ayat kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala roh saiki, guys, boy kulos, ngaji mulanya bener kajing nabi. wong nak ngaji, itu digampang nomel bus wargo. Kau samen saiki sadar kan ngaji ayatnya pangeran. Atau ngaji saiki, timbang soban yang akhirat pas kue roh, pas wayang lebu, roh. Lumayan rom zaman yang biduanku kenangan, icen yang tujuannya, guys, tentunya dari kesempatan tisik sompun roh ian gusti gula zaman tentunya pun roh, jadi jadi bukti nak, aku butuh sertifikat saniki nak rom, dispendi sertifikat pangeran gira rom tenan nanti bener pangeran, mulane falam gila falam anak hula ilah falam, mau saiki, nopo roh gila saiki ojo somben wala hulan iku tetap kedi Allah Ta'ala wala hulan iku kagungannya Allah sarasan menti sopo waifis sama wadikang dalam pera langit waf wal ardilan bumi Allah sendiri langit bumi apa ini milikan kepemilikan ini tapi mulkan sami apa nih kerajaan ini ke sami wakol kanan penciptaannya wanita kita semua milkan berarti semua langit bumi itu milik Allah semua mulkan semua kerajaan langit bumi juga rajanya atau pemiliknya Allah karena kiraah kita itu ada yang Malik Yaumiddin berarti raja ana maliki Malik Yaumiddin berarti pemilik pemilik disebut raja ya karena pemilik ciri utama pemilik itu ya raja yang dimiliki dimilik, milikimun mun samimawan wa penciptaane, penciptane wa abidan lan liane Allah kagungannya Allah cek Allah sebagai Malik c Allah sebagai Khalik cek mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala kulo kabeh lagu maring Allah kone itu naik iku nurut kabeh muti unad sing nurut kan ini nggak ilmu hakikat. Nah coro Allah, awang kafir yo ya nurut, tapi nurut orang, orang syariat bukti orang yo tua, ya orang bener mati, ya mati melana awang itu kan kulullahu kawn itu, awang sakdo yang nurut aku. Maksudnya nurut temeriki bener nurut vake, saya kira kafir ke mati tora, bener. Nyatane mati, akhirnya nurut tora bepengiran, nurut. Lah ibu maksudnya kulullahu kawn itu fil hakikat, napa fil hakikat? Karena orang fasik yang nggak ingin mati ya mati. Jadi mulane ada sudut dua uang fasik orang nurut pangeran uang kafir orang nurut pangeran dalam sudut pandang ke tapi dalam sudut pandang ilmu hakikat mereka pun nurut pangeran tapi maksudnya nurut orang oh, mati jauh oh, mati orang kena musibah ya kena musibah mulane awadawan apa kau lelugu kau nitu mulane nanti dukung di karena apa iktiyat tawan au karha kudu nurut aku cek nurut tapi apian cek nurut apa Semulai kita waktu nurut pangeran kelabang nopo sadar bahwa tiawu alat itu tidak tahu kang abiti soplati alkohol kok yang penciptaan lina si maring menuso sumayu itu menggunduli balayan sopawat alagu ing alkohol kok gakkah lagi him sausi entai an nas to sausi mati ini anas tahu bahwa ti ada bahwa ti ada tulholki ku ahwan do kulwe ringan ali ing atas ya Allah gin itu dibanding abiti penciptaan I ape ketangi kok kubur kok materi ini Wong zaman kowe ora ana, materi, awu iso gawe apa sekarang sudah ada materi. Harusnya awu lebih mampu. Tapi logika iku binadzori kalau ningali ilama maring perkara indal mukhatabin menurut pandangan wong sing dikhitabi. rupa rupanya logika umum ngeten min an Sangking adatasai saking saktene balekno perkara iku ashalu luwih gampang minid daihi tinimbang awiti se wa ora ora dengan pandangan seperti itu fahuma i ada. memulai dan mengembalikan in dawamu ngge ya iku sawa podo, dalam gampang langit bumi kun, yuk bar, dikembalikan kembali sebetulnya bagi awal itu enggak masalah menciptakan maupun mengembalikan sama-sama kun sudah selesai selesai cuma umumnya kita cara pandang kita nak balik no gampang mana nopo